Ingat nggak? Kita pernah ketawa bareng Nangis bareng Berjuang bareng <fungsi> Tapi sekarang Semuanya cuma tinggal kenangan Semua tentang dirimu Namun tak lagi Kan seperti dirimu Oh bintangku Jauh kau pergi Meninggalkan diriku Di sini Ku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu oh, kekasih. semua tentang dirimu namun tak lagi kan seperti dirimu oh bintangku Jauh menggantimu namun tak lagi kan seperti dirimu oh, kekasih jauh kau per Kini ku coba mencari penggantimu Namun tak lagi kan seperti dirimu kekasih Kan seperti dirimu kekasih